Aku udah ngelihat kamu sebagai satu sosok yang penuh tipu muslihat Jadi kamu tuh gak pernah jadi pahlawan buat aku Untuk menjadi pahlawan dibutuhkan penjahat Nah itulah yang kamu lakukan Semua penjahatnya itu kamu yang atur Dan kamu masuk sebagai pahlawan Kayak gitu Dan aku gak bisa dibegitukan gitu Sekarang kamu pergi aja Aku gak butuh lama-lama kamu di disini musik pembuka cerita kali ini itu berbeda dengan cerita-cerita yang lainnya dan musik tadi instrumen tadi adalah instrumen yang pernah diciptakan putri instrumen piano ya hasilnya seperti itu dan diberi judul itulah Dunia show ya cuman mau ngasih tunjuk aja karena di episode sebelumnya kan gue sempat mention gitu ya mau ngasih tahu musiknya itu seperti apa dan kemarin setelah dicari-cari ya akhirnya ketemu dan oke okay, ditaruh di depan video yang kali ini ini adalah video ke 319 atau episode kelima cerita Putri Santet lanjut lagi ke cerita sambungan dari cerita sebelumnya sewaktu itu Lisa sama Mbak Prima itu kan ngobrol dan sampai akhirnya, di satu titik, uh, Mbak Prima itu bilang ke Liz, 'Liz, aku mau ngobrol dari hati ke hati, berusaha memecahkan semuanya.' Ya, termasuk informasi dari kamu juga. Banyaklah yang udah kita kumpulin itu sebenarnya banyak, dan aku pengen nyampein sesuatu secara langsung ke Putri, tapi lagi-lagi aku tuh masih bingung supaya apa yang aku sampaikan atau apa yang kita obrolin itu mereka nggak denger gitu dan memang aku kemarin sempat pakai metode seperti itu ya tujuannya supaya mereka itu nggak denger. dan apa yang kita omongin itu masih tetap bisa menjadi rahasia kita nah aku akan coba sekali lagi untuk ngobrol sama Putri dan akhirnya uh, Mbak Prima pun manggil Putri setelah semua selesai sama Lis ya obrolannya mbak prima pun manggil si putri put, aku mau ngobrol lagi tapi ini ini ini private banget, ini penting banget gitu uh, coba menceritakan, menjabarkan setelah tadi aku ngobrol sama Liz juga masalah uh, yang sedang kamu hadapi sekarang oh iya mbak, boleh mbak boleh, kapan-kapan, mau sekarang atau mau kapan, nanti malam aja kan nanti selepas maghrib lah mungkin sekitar jam 7 malam ya aku pengen ngobrol berdua aja sama kamu tapi dengan cara seperti kemarin memang ada kelemahan sih kalau ngobrol seperti kemarin tuh takutnya apa yang aku sampaikan ke kamu itu uh, gak baik gak bisa di gak bisa tersampaikan dengan sempurna oh iya gak apa-apa mbak uh, itu udah sangat baik kok aku udah bisa mencerna menangkap. Pesan dari mbak mungkin hampir keseluruhannya. Wah kalau begitu bagus lah put. Nah singkat cerita. Sore itu malam itu mbak prima pun ngobrol. Ngomong ke putri put. Ini loh put apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Dengan metode yang sama kayak sebelumnya ya. Mbak prima itu megang tangannya putri. Mereka itu duduk berhadapan-hadapan. Ngobrolnya itu gak. Terucap satu kata pun dari mulut Entah itu pakainya apa Jadi kayak Orang ngobrol dari hati ke hati Atau mungkin kayak telepati atau apalah istilahnya ya Kurang lebih seperti itu Mereka itu ngobrol put, Ini masalah yang ada hubungannya dengan Tiga kawan kamu Tiga pendamping kamu itu Seperti yang aku bilang Kamu harus hati-hati Seperti yang aku bilang Masalah pahlawan dan penjahat itu put, Yang Aku yakin dari semuanya Semuanya itu adalah skenario put Jadi segala sesuatunya itu udah diatur Dan siapa pelakunya Kalau menurut aku itu adalah mereka sendiri Itu tetap ya Itu peganganku tetap disitu Kamu boleh setuju boleh Enggak kata Mbak Prima Oh iya Mbak silahkan diteruskan Kata putri Nah, Kamu ingat enggak put Ada sesuatu yang Gini deh dari awal aja deh dari awal setelah aku komunikasi sama Bibi Liz dan ya setelah melakukan sesuatu yang mungkin jarang dipahami sama kebanyakan orang put aku menangkap sesuatu aku dapat informasi dulu kamu waktu masih kecil usia sekitar lima atau enam tahun kamu pernah kamu pernah berada di suatu negara yang enggak usah disebutin negaranya apa dan kamu di sana itu punya dua orang sahabat, kayak sekarang, kayak Ayu sama Maya. Kalian itu deket banget. Nah, di situ kebiasaan kamu adalah kalian bertiga itu sering banget main ke tepi sungai, dan kalian itu ngebawa ikan, ikan dalam plastik, sungai terus, ikan itu tuh. Dilepas di sungai itu, gitu. Oh iya, bener banget, Mbak. Iya, bener-bener. Itu dulu pernah aku memang punya sahabat. Sampai sekarang juga masih sahabatan sama salah satunya. Nah, waktu kecil itu, putri punya dua orang sahabat. Mereka tuh bertiga. Waktu kecil sering main di sungai, cuman buat ngelepasin ikan, gitu. Sungainya tuh dikasih ikan. Entah ikan apa ya, ikan kecil-kecil seperti itu dilepasin ke sana. Nah waktu itu ada salah satu temannya yang nggak ngebawa ikan dan waktu itu hari ulang tahun sebelumnya udah ngasih tahu uh, namanya siapa ya namanya Riri lah anggap aja gitu tapi bukan orang Indonesia ya namanya, namanya Riri Riri uh, kamu kan besok ulang tahun, iya aku besok ulang tahun, kamu tunggu ya di sungai di sana, kita ketemuan bertiga biasa di sana. Oh iya iya iya, mau ngelepas ikan lagi enggak, kita enggak mau ngelepas ikan, kata putri seperti itu. Dan hari ya, ha? itu datang, uh, riri itu udah di sana, pagi-pagi sekitar jam 7, masih belum terang ya di sana. Jam tujuh udah di sana si Putri sama temennya satunya lagi itu ke sana. Nah ternyata Putri sama temennya itu bawa ikan gitu. Loh kok kamu ke sini bawa ikan? Tadi bilangnya gak bawa ikan, kata Riri ya. Oh iya kami memang sengaja ke sini hari ini ulang tahun kamu kan Riri? Oh iya hari ini aku ulang tahun gitu mama udah bikin kue tapi nanti agak siangan kalian mampir ke rumahku ya. Iya nanti kami akan ke sana nah sengaja. Kami bilang kami nggak bawa ikan. Kenapa? Karena hari ini kami tuh mau ngasih kamu ikan sebagai hadiah. Nanti kamu yang lepasin ke sana seperti itu ke sungai itu gitu. Wah begitu ya ternyata Wah terima kasih terima kasih Riri pun seneng dan dikasih ikannya Putri ngasih satu temennya ngasih satu ini hadiah dari aku ya seperti itu dan akhirnya Riri pun dengan saking senengnya dia pun berusaha ngelepasin talinya begitu ya, minggir-minggir ke sungai dan sialnya naasnya, Riri itu jatuh ke sungai. Entah kenapa Riri itu setelah jatuh, Riri gak bisa bangun, dia itu kayak tenggelam kayak gitu. Dan karena sungainya memang sepi, Putri sama temannya itu ya cuman bisa teriak-teriak gitu ya minta tolong, tolong, tolong, tapi sayangnya gak ada. Sayangnya gak ada satu orang pun yang bisa ngedenger suara mereka. Dan sekalinya ada yang datang Salah satu tetangga mereka. Ternyata Riri itu udah gak ada. Dan memang hal itu bikin putri dan kawannya itu sangat terpukul. Itu kejadian usia putri itu sekitar 5-6 tahunnya. Masih kecil. Dan hampir setiap tahun sampai terakhir terakhir itu maksudnya sewaktu cerita ini diceritain ya sewaktu ada Mbak Prima setiap tahun putri akan datang ke sana dibelabelain ke negara itu cuman buat naro ikan itu sebagai penghormatan setiap uh, tanggal ini ya ulang tahunnya Riri si putri sama temennya itu akan ke sana dan itu tadi akan mengulang akan melepasin ikan Nah, di situ sebenarnya berangkat dari sana, menurut Mbak Prima. Jadi, gini pun: sewaktu kamu melakukan hal itu, sorry ya, suara gua gak serak nih. Sewaktu kamu melakukan hal itu, ternyata memancing salah satu makhluk gitu ya, makhluk yang gak terlihat di sana dan itu kejadian tadi menjadi perbincangan di tempat mereka tinggal di alam mereka apa yang kamu lakukan itu sempat rame diomongin dan ada salah satu makhluk yang sebenarnya begini gak ada niat jahat ya itu adalah makhluk-makhluk yang ada di sekitar kamu sekarang mereka gak berniat jahat sebenarnya cuman mereka itu kayak punya ambisi itu supaya uh, punya ambisi biar bisa naklukin kamu pun kayak gitu, kenapa? karena menurut mereka ini aku belum ngobrol sih ya sama mereka, tapi menurut mereka kamu itu menarik, nanti ini aku mau coba kontak, beneran deh aku mau minta tolong kamu, minta izin ke mereka, supaya aku bisa komunikasi ke mereka gitu Oh begitu ya Mbak ya, tapi Iya Mbak bener Mbak, apa yang Mbak Prima ceritain itu bener Dan ya mungkin Mbak Prima dapat cerita ini dari list gitu Iya aku dapat cerita ini dari list Dan ada beberapa informasi tambahan juga yang memang aku dapat sendiri put gitu jadi ini bukan kayak ngarang-ngarang atau gimana gitu yang sebenarnya aku tahu dari orang lain tapi aku bikin seolah-olah aku tau sendiri sama sekali aku gak ada urusan sama kamu aku gak ada kepentingan sama kamu aku cuman kenal sama kamu kamu sebagai orang yang baik gitu makanya ya apapun itu mbak berusaha ngebantuin gitu ya jangan sampai hal-hal seperti ini itu menjadi berlarut-larut dan takutnya nanti malah bisa ngerugiin kamu oh iya mbak terima kasih mbak gitu sudah ya mbak ya. Nah setelah mbak Prima bilang seperti itu, Putri itu langsung narik tangan dia kayak agak sedikit nggak suka dengan apa yang diomongin sama mbak Prima. Nah, waktu itu Put itu tadi ya nggak apa-apa, kamu mungkin nggak suka atau tersinggung atau gimana, tapi aku meminta tolong supaya aku bisa komunikasi sama Harira, gitu Oh iya mbak iya mbak iya mbak dan nggak lama setelah itu Ya, putri terdiam gitu ya, dengan kegiatannya. Putri pun keluar setelah pulang, kurang lebih sekitar satu jam kemudian. Mbak, mbak Prima, sudah aku sudah menyampaikan maksudnya, mbak, untuk bisa berkomunikasi dan mereka menyetujuinya, mbak. Katanya, "Wah, alhamdulillah ya, baik-baik, baik, baik, baik uh, kapan dan di mana gitu." Sekarang juga bisa, mbak. Oh, baik-baik, baik dah. Baik, baik. Di situ, Mbak Prima pun ambil duduk, sikap duduk tenang ya, tetap duduk di kursi. Begitu, duduk tenang, diem aja, dan Mbak Prima itu mulai ngobrol. Manggil namanya Harira, urtum. Ya. Saya Prima, saya adalah temannya Putri, dan... Saya ingin berkomunikasi sama kamu, dan kata Mbak Prima seketika itu ada jawaban baik silahkan, itu dari Harira itu, dan seketika juga di situ Mbak Prima itu dikasih lihat wujud mereka itu seperti apa ya, wujud mereka ya Harira dengan warna birunya, urtum dengan warna hitam putihnya, di sana mereka ngobrol, dan ada satu poin, ada satu poin penting yang ditanyakan sama oleh Mbak Prima. Harira aku mau nanya satu hal Sewaktu kejadian itu Apa sih motivasi kamu Kenapa kamu mengikuti putri Sampai detik ini Nah situ jawabannya Harira itu agak berbelit Iya, Entah aku mau bilang apa Juga Masalahnya cukup panjang Anak ini sempat ramai Dibicarakan di kaum kami Di bangsa kami di tempat kami itu cukup sering disebutkan ya oleh karena itu aku penasaran dengan anak ini dan ternyata setelah aku lihat setelah aku amati anak ini tuh benar bener spesial bener-bener berbeda dengan yang lainnya kenapa kata Mbak Prima karena dia memiliki hati yang murni hati yang murni hati yang murni menurut kamu itu apa Ya, aku melihat hatinya. Dalam hatinya itu nggak ada kebencian sama sekali. Dan aku jadi terobsesi untuk bisa menaklukkan anak ini. Gitu. Itu menurut Harira. Oh, jadi seperti itu ya. Cuman masalah obsesi aja. Tapi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Sesuatu yang nggak perlu sebenarnya terjadi sama Putri. Tapi kenapa tetap kamu lakuin? Dan ya kamu tahu sendiri kan. Skenario yang kamu buat semuanya. Dari kasus di Karangasem. Dan bahkan banyak kasus-kasus lain sebelum ini. Sampai rumah yang rusak. Kamu teror orang tuanya. Itu cuman buat memunculkan kamu sebagai pahlawan. Begitu kan? Iya betul gitu. Karena tanpa seperti itu. Anak ini tuh gak akan percaya sama aku. Gitu. Kayak gitu. Jadi intinya ini adalah momen yang tepat. Aku menampakkan diri. Aku memperkenalkan diri dan kondisinya memang memungkinkan seperti ini. Aku menjadi seorang pahlawan di mata anak ini gitu. Tapi sewaktu mereka ngobrol Mbak Prima sama Harira putri pun gak bisa ngedengerin gitu apa yang mereka obrolin. Jadi putri dengarnya dari Mbak Prima diceritain sama Mbak Prima setelahnya ya. Tapi intinya obrolannya itu seperti itu. Di sana Harira dan kawan-kawan memang udah mengakui apa yang diperbuatnya apa yang telah direncanakannya seperti itu. Jadi masalahnya jelas Nah Mbak Prima pun melanjutkan kalau begitu alangkah baiknya menurut aku. udah stop aja perbuatan kamu seperti ini stop aja kasihan dia. Kalau kamu memang melihat dia sebagai orang atau sebagai anak yang memiliki hati yang murni, terus kenapa kamu perlu menaklukkan dia? Ya, itu sebagai tantanganku aja. Gitu. Itu sebagai, karena aku butuh pengakuan juga di antara bangsa kami, seandainya aku mampu menaklukkan orang-orang yang memiliki hati murni seperti anak ini, Ya, aku akan dengan mudah bisa menaklukkan orang-orang pada umumnya," kata Harira. "Seperti itu di situ, Mbak Prima makin ngerti. Oh, ternyata jadi masalahnya itu bukan masalah dendam, bukan masalah apa, tapi masalahnya ternyata cuman obsesi supaya mereka itu mendapat tempat di bangsa mereka juga. Dan konon, menurut Mbak Prima, Harira itu memang satu sosok jin yang usianya udah cukup tua ya tapi nggak disebutin umurnya berapa sosoknya itu udah cukup tua lebih tua dari jin-jin kebanyakan seperti itu makanya yaitu tadi cara bermainnya pun halus banget seperti itu dia bikin skenario yang intinya itu adalah cuman bisa menguasai putri begitu udah cuman itu doang ya udah akhirnya obrolan itu selesai Harira terima kasih apapun itu terima kasih uh, kamu udah menjawab pertanyaan-pertanyaanku dan mungkin setelah ini dengan cara apapun ya aku akan menyelamatkan putri katanya silahkan kalau kamu bisa kata Harira silahkan kalau kamu bisa menyelamatkan anak ini oh baiklah Akhirnya udah obrolannya ditutup ya, gue nggak tahu nutupnya seperti apa. Intinya obrolannya ditutup dan setelah itu Mbak Prima itu berpikir lagi. Cuman bilang put udah put, terima kasih ya put ya. Nah setelah itu Mbak Prima itu mikir lagi gimana caranya nyampein ke putri ya. Hal yang seperti ini, jadi ibaratnya tuh begini, kayak anak kecil yang lagi seneng senengnya sama mainan, terus mainannya tuh kita bilang jelek begitu. Mainannya tuh berusaha kita ambil, berusaha kita jauhin. Pasti si anak tadi akan nangis. Itu Mbak Prima tuh ngebayangnya cuman itu. Nah, setelah itu Mbak Prima pun berpikir, wah ini nggak bisa diselesaikan sendiri. Aku harus ngobrol sama Liz. Liz juga di mata putri itu kan orang yang sangat dihormati gitu. Orang yang sangat disayangi sama putri. Karena bibinya itu orang yang sangat baik. Orang yang lembut ke putri. Bahkan dari putri kecil itu memang sering diemong gitu ya, sering di, diemong lah bahasanya seperti itu, sama bibinya, dan lagi-lagi, yuk aku butuh translator lagi, yuk oh siap mbak, siap mbak, nanti aku cariin mbak, malam ini gitu jangan malam ini besok aja deh dan akhirnya udah, kesokan harinya malam itu tuh nggak terjadi apa-apa justru malam itu tuh terasa tenang banget, hawanya tuh enak, sejuk begitu ya beda dengan malam-malam sebelumnya Nah, keesokan paginya, translator pun datang ngobrol lagi sama Liz. Sama Mbak Prima, tapi ngobrolnya itu di beda tempat dengan Putri. Ya, agak jauh di sana, mereka ngobrol lagi. Liz, aku udah ngobrol sama hari Rasa malam, wah, kamu bisa juga akhirnya. Iya, aku bisa. Aku dapat izin dari Putri, dan gimana terus ya? Intinya seperti itu, seperti yang diceritakan tadi ya, itu diceritakan lagi ke list dan list. Oke, okay, baik, aku akan bantu itu. Aku akan bantu ke ngomong ke putri, karena bagaimanapun juga yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah si putri sendiri, bukan kita. Gitu, kita itu bukan lawan mereka. Katanya, bagaimanapun juga ya, katanya ada yang bilang aku pernah denger gitu ya. Eh, uh, manusia itu lebih tinggi dari mereka seperti itu, tapi untuk kasus yang ini. Kita lagi bermain-main dengan yang namanya sihir begitu, ya kita nggak bisa, kita nggak sanggup gitu. Maka dari itu, menurut aku penyelesaiannya itu justru Putri sendiri. Gimana caranya kita bisa menyadarkan Putri? Nah, di situ Mbak Prima tuh nangkep poinnya ya itu, Alis. Maksud dan tujuanku tuh seperti itu. Kayak kalau aku yang masuk, kayaknya terlalu kasar. Jadi aku butuh orang yang memang benar-benar dekat sama Putri, yaitu kamu mamanya nggak tahu deh kalau cerita sama mamanya putri mungkin mamanya cuman ketawa doang atau gimana ya. Nah, ya maka dari itu kamulah cuman yang aku andelin katanya Lis. Ya udah nanti aku coba bantu dia aku ngomong sama putri dan uh, setelah itu obrolan selesai, translatornya udah pulang. Dan gini, translatornya katanya itu sempat ngomong ke Ayu. yuk ini aku seumur hidup baru pertama kali lo." translate obrolan yang absurd seperti ini, yang bahkan beberapa katanya itu aku nggak tahu gitu. Oh gitu ya, iya emang obrolannya kan dari awal udah aku kasih tahu. Ini obrolan yang nggak umum, ini obrolan yang pokoknya nggak jelas lah, nggak nanyain wisata, nggak nanyain itu, ini nanyain gaib gitu. Iya maka dari itu, tapi di sini aku dapat banyak pelajaran. Yuk, katanya, Oh iya iya, makasih ya, makasih akhirnya pulang. Nah, Liz hari itu memutuskan untuk Uh, ngomong sama Putri. Putri pun lagi masak siang itu, Lis datang ke sana. But aku mau ngomong Bibi mau ngomong. Oh iya Lis kenapa Lis? Putri kan manggil Bibinya tuh nama doang. Oh iya Lis kenapa Lis gitu? Sini sini sini sini. Duduk dulu ya. Ini aku nggak peduli gitu. Siapapun yang ada di samping kamu. Aku gak peduli. Ini aku mau ngomong sama keponakanku. Gitu. Aku lebih berhak daripada kalian. Loh, loh. list gimana-gimana aku jadi ngomong seperti itu? Iya. Ini karena di samping-samping kamu itu ada teman-teman kamu. Dan apa yang mau aku omongin ini. Mereka gak akan suka dengan apa yang mau aku omongin. Oh, begitu ya. Silakan, silahkan list Ngomong-ngomong aja. Nah, akhirnya Liz. Bibilis pun menceritakan, ngomong gitu maksud dan tujuannya itu seperti itu yang intinya adalah Put kamu itu lagi diberdayakan bukan diberdayakan ya Ya intinya kamu tuh lagi ditipu, kamu lagi dibuat supaya kamu menjadi bukan kamu gitu Intinya gimana ya supaya kamu itu berubah begitu dan itu pelakunya adalah teman-teman kamu yang tiga orang eh tiga sosok tadi tiga sosok jin itu jadi tolong bibi bibi minta tolong sama kamu kamu tahu bibi tuh nggak pernah berkhianat ke kamu bibi nggak pernah jahat ke kamu gitu tapi kali ini bibi minta tolong aja kamu percaya omongan bibi begitu bibi udah tahu banyak apa yang ada di samping kamu itu adalah Jin yang punya maksud tertentu yang lebih cenderung gak baik put Ah gak mungkin lah bi gak mungkin seperti itu. Aku gak percaya bi mohon maaf bi. Aku gak percaya apa yang bibi omongin. Jadi uh, menurut aku kayaknya obrolan kali ini itu kita udahi aja sampai di sini Udah obrolannya di cut waktu itu dan bibi lis itu sempet agak kecewa gitu ya. Aduh ini anak. Aku juga nggak tahu cara ngomongnya tuh gimana. Aku butuh durasi secepat mungkin dan menyampaikan sebanyak mungkin gitu materinya. Dan ya, hasilnya seperti itu, Akhirnya si putrinya pun jadi ini ya, jadi malah menjauh gitu. Tapi ternyata, ternyata apa yang dilakuin putri itu di luar dugaannya, Mbak Prima sama Liz. Putri pun ternyata bermain skenario juga. Bermain akting juga. Seolah-olah... Di depan Harira, di depan Jinjin -jin itu... Putri itu bilang... Nggak, kamu gak usah ikut campur. Gitu. Tapi dalam hatinya Putri... Putri pun mengiakan... Apa yang dibilang Mbak Prima... Apa yang dibilang sama Liz. Itu benar ditampung sama Putri... Diolah dan mikir... Gimana caranya bisa lepas dari jin-jin itu gitu. dan akhirnya putri pun begini ya jadi agak susah sih putri mau nyari referensi gimana sih caranya ngusir ini tapi putri nggak mungkin ngas nanya ke orang lain atau ngebaca gitu karena kalau putri nanya ke orang lain atau ngebaca mereka juga akan tahu gitu repotnya tuh di situ dan kalau mereka tahu Ya takutnya bisa aja mereka jadi marah Seperti itu ya Dan akhirnya si putri pun Lebih Nyari solusinya ke diri sendiri gitu Dia kayak improve aja jadi, Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin Aku juga gak mungkin Nanya sama Mbak Prima atau Liz karena kalau aku nanya ke mereka Harira akan tahu Kalau aku setuju sama mereka Jadi aku cari dengan caraku sendiri Aku akan ngobrol dengan mereka dan sore harinya, Putri itu katanya ngobrol sama tiga sosok itu, sama Harira, lebih tepatnya Harira. Aku mohon maaf kalau selama ini punya salah sama kamu, dan aku pikir mulai hari ini kamu udah nggak perlu di sini lagi. Gitu. Kamu pergi aja sana, jauh-jauh gitu. terlalu banyak tipu muslihat yang udah kamu perlihatkan ke aku maksud kamu bagaimana Iya itu yang kamu sering contoh-contohin kamu pakai sihir pakai magic yang aku sendiri nggak bisa lakuin dan itu di luar nalar aku menganggap itu sebagai tipu daya dan aku nggak kagum sama sekali gitu karena hal seperti itu dari dulu juga ada dan itu memang ya itu spesialisasinya kalian untuk bermain sihir sementara kami manusia itu enggak Kalaupun kami bisa bermain sihir ya atas bantuan dari kalian-kalian seperti itu Lalu apa hebatnya kata putri itu seperti itu Wah disitu Harira tuh mukanya katanya itu udah mulai agak berubah Agak mundur sedikit Ini sore hari ya Ya maka dari itu ya udah Semuanya udah aku atur kok sebenarnya Kamu bermain skenario sama aku Dari awal udah bertahun-tahun dan sayangnya, aku tahu, aku menyadari itu Kalau sesuatu ini tuh gak baik gitu Semakin aku tenggelam, semakin aku akan terbawa sama kamu Aku akan makin muja-muja kamu Dan bisa jadi aku akan lupa, aku akan lalai Dan aku akan melupakan Siapa yang harus aku puja sebenarnya Bukan kamu gitu, kamu hanya makhluk Makhluk biasa Maka dari itu ya, aku udah nyadar kok Kamu itu Penuh tipu muslihat katanya. Udah kamu pergi aja. Kamu pergi. Aku nggak butuh kamu. Silakan pergi secepatnya. Kalau nggak pergi, kamu aku bakar. Nah disitu situ Putri tuh sempat mikir katanya. Saat nyebut nanti aku bakar, itu dia tuh bingung gitu ya. Eh sempat gimana bakarnya begitu kan? Di situ cuman cuma ketawa. Ketawa pelan begitu Put. Apa yang bisa kamu lakuin ke aku? kamu enggak bisa apa-apa kata Harira iya betul aku memang enggak bisa apa-apa tapi ada sesuatu yang lagi kamu incar dari aku kan aku memang enggak bisa apa-apa tapi aku punya sesuatu yang kamu cari kamu lagi nyari hati murni kan, hati yang bersih gitu Nah itu ada sama aku dan aku enggak akan ngasih ini ke kamu karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga itu bukan cuman buat aku tapi buat orang lain juga orang-orang di sekitarku jadi percuma aja apapun itu apapun yang kamu lakuin itu mau setinggi apapun kau naikin derajat kamu aku udah ngelihat kamu sebagai satu sosok yang penuh tipu muslihat jadi kamu tuh nggak pernah jadi pahlawan buat aku untuk menjadi pahlawan dibutuhkan penjahat. Nah itulah yang kamu lakukan. Semua penjahatnya itu kamu yang atur dan kamu masuk sebagai pahlawan kayak gitu. Dan aku nggak bisa dibegitukan gitu. Sekarang kamu pergi aja. Aku nggak butuh lama-lama kamu di sini. Nah di situ ketawanya makin kencang. Dia mulai katanya menunjukkan. Rupa aslinya, rupa aslinya itu ternyata harira itu udah uh, wujudnya berubah, berubah menjadi satu sosok yang kurus kering. Semua badannya itu warnanya hitam, tapi masih dibalut pakai kain biru ya. Sementara urdan tuh waktu itu setelah putri menyampaikan hal tadi, mereka tuh cuman begini: bolak-balik, bolak-balik di belakangnya harira, dan seketika itu putri tuh ambil bantal dan putri membacakan sesuatu Minta tolong sama Tuhan supaya makhluk yang di depannya itu bisa pergi dengan cara apapun gitu dengan cara apapun dengan hal yang enggak memungkinkan aku bukan orang yang punya ilmu aku bukan orang yang punya kekuatan tapi aku punya percaya gitu aku percaya kalau apa yang aku lakukan Aku yakini ini bisa mengusir mereka, meskipun ini cuman sebuah bantal gitu, dan bantalnya diambil sambil dia ngebacain sesuatu, dilempar sana. Dan hari rasa itu sih, urdantum itu langsung pergi, bener-bener menjauh. Dan semenjak hari itu, semenjak sore itu, mereka itu udah gak muncul lagi di sana. Bener-bener jejak mereka hilang, putri gak bisa merasakan lagi keberadaan mereka bibinya sama, Mbak Prima pun sama. Menyetujui, mereka tuh agree kalau, ya, mereka itu udah pergi gitu. Mereka udah pergi dari sana dan alhamdulillah masalahnya itu udah selesai. Cuman yang bikin heran, "Put, kamu usirnya gimana, Put?" "Aku lempar pakai bantal doang, Ko, Mbak," gitu. "Serius," katanya. "Serius kamu serius cuma lempar pakai bantal?" "Iya, serius, Mbak. Aku cuma lempar pakai bantal." Terus, "Kuncinya di mana, Put?" gitu kok kamu bisa melakukan seperti itu? Aku modal yakin mbak. Aku yakin dengan sesuatu yang memiliki kuasa dari apapun gitu ya mbak. Tuhan mbak, aku yakin sama Tuhan. Ya. Adanya disitu bantal pengen aku lemparin Aku berdoa minta tolong Supaya ini bisa berfungsi Dengan seperti yang aku harapkan gitu Ini mungkin hanya bantal bukan apa-apa Tapi setelah aku lempar ini akan menjadi sesuatu Dan bener aja mbak Mereka itu kabur pergi gitu. Wah syukurlah Bener ya put ya Aku banyak belajar juga sama kamu put Kadang aku juga Sering mengupayakan sesuatu Secara maksimal bahkan sampai ngepus diriku sendiri, tapi hasilnya tuh nihil. Ini hal yang kebalikannya dari kamu. Ternyata modal utamanya itu adalah yakin gitu. Kalau kata orang tegal itu sing penting yakin gitu. Terus sing penting yakin nggak itu bakalan beres. Nah itu seperti itu. Itu yang mbak prima pelajari dari putri. Salah satunya itu. Yang penting yakin udah. Hal sekecil apapun bisa menjadi hal yang besar, ya kayak gitu. Jadi ini adalah cerita penutupnya. Sebenarnya uh, banyak cerita yang cukup banyak, cukup panjang yang dipangkas. Tapi daripada nanti berlama-lama bertele-tele, mending ditutup aja sekarang. Kebetulan gue juga kondisinya lagi agak sedikit drop, lagi agak nggak fit. Makanya ya udah ini jadi edisi terakhir aja dari itu, dari kisahnya Putri yang di awal itu rencana apa namanya uh, dicurigai disantet gitu ya tapi ternyata itu adalah sebuah skenario dari jin-jin tua yang konon katanya itu datang dari tempat yang cukup jauh gitu dan gue juga mohon maaf misal banyak istilah-istilah yang mungkin asing di telinga kawan-kawan eh -kawan. uh, istilah-istilah ini tuh dulu sempat dicatat sama bro Ayung dulu waktu kejadian itu minta tolong bro catetin dong ini namanya kok aneh-aneh banget ya akhirnya itu dicatetin sama bro Ayung dan anehnya setelah ini selesai gitu itu catatannya tuh hilang entah kemana semalam baru ngobrol lagi sama bro Ayung nanya nanya begitu ya Iya waktu itu bener-bener hilang. Dan memang gak ketemu sama sekali. Dan gue gak ngebuang. Gue gak mindahin kemana-mana catatan itu hilang. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan putri itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 6. Instrumen musik yang pernah diciptakan sewaktu kondisinya putri. Masih dalam pengaruhnya Harira. Tapi yang tadi gue share itu cuma satu. Satu aja dan itu juga potongan gitu ya. Uh, terima kasih banyak. Buat Mbak Prima. Buat Liz Buat Putri Yang udah nyeritain cerita ini Terima kasih juga Buat Ayu Sama Maya Terima kasih buat kawan-kawan semua di rumah Yang mau nonton, mau dengerin cerita ini Mohon maaf ya kalau misal Ya endingnya tuh ternyata Seperti ini, ya memang cuman seperti itu doang Dan semenjak hari itu Yang namanya Harira Itu udah nggak pernah muncul lagi Cuman memang ada satu keanehan di rumahnya putri yang di Bali itu semenjak kepergiannya Harira tiba-tiba di rumahnya itu banyak sosok laba, eh bukan banyak sosok laba-laba banyak laba-labanya itu muncul secara tiba-tiba dan jumlahnya itu ribuan dan akhirnya untuk bisa menghilangkan itu butuh waktu kurang lebih sekitar satu minggu dan diteruskan ya secara bertahap gitu dikasih, disemprotlah seperti itu itu laba-labanya itu benar bener ribuan Dan itu cukup menakutkan ya akhirnya Itulah salah satu keanehan terakhir Yang terjadi di rumahnya Putri yang di Bali sana Nah terima kasih banyak buat kawan-kawan Yang udah mau nonton, udah mau dengerin Mohon maaf ya sekali lagi Kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata Di hati, di telinga kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Terima kasih banyak udah mengikuti cerita Putri Santet ini Sampai episode terakhir Episode kelima yang mestinya harusnya ada satu episode lagi Tapi udahlah Uh, gue kompres aja yang intinya tuh seperti itu gitu. terima kasih banyak mohon maaf jaga kesehatan kawan-kawan diulangi lagi uh, siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap diberi kesehatan dan semoga kita diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rizki. akhir kata terima kasih mohon maaf sebanyak-banyaknya jaga kesehatan kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh